teman, jumpa lagi di Savana Vlog. Di videoku kali ini tuh aku ada di lantai dua rumahku. Aku ada bersama sepupu aku. Nih, siapa dulu dong teman-teman? Hai. Uh, Oke okay guys, sebelum kalian nonton jangan lupa untuk di like, kamu, comment, share, and subscribe oke okay, teman-teman liatin keseruan kita ya teman-teman kita pasang ini dulu nih puzzle-nya mari, mari kita, kita pasang, pasang. Okay, teman -teman. oke teman-teman oke teman-teman ini kita lagi kalau apa-apa jenisnya teman-teman dan kelebaran lagi teman-teman ini dari barang teman let's get it started kita main di sini ya teman-teman dan kita ambil dulu alat-alat mainan kita teman-teman ini dia ayo kita buka satu good 3 wow banyak kali teman-teman dan kita ada my little pony teman-teman ini satu, dua, si. tiga, ya. empat. empat, tapi menurut aku empat aja sih. Melalui teleponnya, ya, iya, iya, dan ini mah warnanya sama teman-teman tuh. Tapi aku tahu nih, budaknya tuh ini sama orangnya, kalau ini. Ini cewek ya, tuh rambutnya tuh kayak di sini, rambut atau apa nih? Kali ini enggak ya, ini cowok tapi enggak apa, apa yang penting ada. Dan ada blender teman-teman, tapi ini bisa nyala teman-teman. Menurut aku ini bisa nyala karena ada baterainya tuh, tapi ya udah aku pernah pakai sih, teman-teman. Dan pernah putar-putar gitu. Dan ada buat main game gitu teman-teman tuh Tapi nggak ada game Free Fire teman-teman hmm. Ini teman-teman Tapi udah mati Bukan mati karena dibunuh ya Mati karena rusak Dan ada pohon Review dan Malik dapat ini buat alat make up Kenapa disimpan sini ya dan ada make upnya gitu nih dan ada tempat kayak es krim es krim teman teman sendok, sendok, sendok. sendok es krim ya my little pony nya simpan aja dan di sini ada stick teman teman tuh stick buka teman teman mari kibuk ah mari open kibut apa tuh open wow teman teman stick ini waktu aku kecil kumpul stick es krim dan aku tuh paling suka stick es krim kayak gini karena dia halus nih jadi aku pengen warnai-warnai gitu masih ada isinya temen-temen menurut aku tuh dengar enggak ada kayak isinya ya kita buka Mari open ya enggak ada tapi tempat pensil tapi udah bosong oh, dan oh. ada kayak kali-kali gitu satu kali satu satu. oke teman-teman sini kayak ada kayak spinner gitu tapi itu mana tadi itu yang buat gininya dan aku ada bungkus oreo gitu waktu lebaran puasa dari daripada yang lalu tahun lalu ya ada uang 10 teman-teman uang palsu support uang aja nih Ini Ayo aja. kita buka teman-teman melih bukan keras Om buka dong bukain okay, oke kalau Malik jagoan coba buka Malik mau buka teman-teman nggak -teman. bisa kan keras ini bukain dong kita suruh lemparin aja ini bukain teman-teman ini dia teman-teman sticknya yang ku cari-cari ini padahal ada di sini wow ada fuck you teman-teman dan sorry ya guys ada orang di belakang <laughs> sini sini kau udah Coba mau guys lihat, guys kayaknya. Oi iya guys aku pengen warnain bersama Malik pakai ini stik aku tuh kumpulan stik aku ini kasih masuk dan aku paling suka stik yang kayak gini banyak banget aku beli nih nih ini kayak ada tulisan Alquran gitu ini dia nih sama ini sama adiknya Jayani teman-teman ini udah patah iya udah patah ini punyanya adeknya Jayani ya teman-teman kalian -teman. kenal gak itu guys adeknya Jayani guys ada ini tuh tuh teman-teman review sama teman-teman tuh dan sorry ya guys, ada yang bikin aku fokus sama itu di belakang. nih guys, oh my god! Ayo kita warnai yuk! Ayo. Ayo ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, mari kita mewarnai! Teman-teman, lihat tuh, lihatin tuh teman-teman. Hingga secara malik, bagus teman-teman, tuh pintar kali Malik Tapi kalau aku mah terlalu rame ya tuh. Ya Malik sesuai sendiri dialah teman-teman Karena Malik ya gitu Ini teman-teman kita warnain lagi Oke teman-teman Aku udah mau selesai Warnainya dan ada orang yang lagi Sibuk main skuter nah, Udah jadi deh teman-teman penyanyi Malik To review Zoom dulu Bapak Nih, mempunyai Malik bagus banget. Hmm, aku ya, warnanya agak lama, teman-teman gitu deh. Hmm. <ming>